Guys, balik lagi sama Luna kali ini Luna bakal ngasih pola gacor buat main di Bonanza ekmas ya, Guys. Nah, Una cuma bermodal di 183, ini modalnya di 240. Langsung aja ya, kita mainin di turbo aja dulu. Ini turbonya di 30 aja aku puterin dulu ya. DC-nya DC off ya, Guys. Kita lihat. masih diputar lagi anggurnya pecah semangka pecah pisang pecah oke okay. apelnya pecah guys pecah angkurnya pecah pisang permen pecah Ih, cakep pecahannya mantep guys buah-buahannya juga segar-segar banget ini luar biasa lolipopnya juga ada tiga. oke, kita coba beli aja ya lolipop 3 kita beli aja di 150 karena tadi puterannya belum selesai dan kita udah beli gak apa-apa soalnya banyak yang bilang kalau dapat lolipop 3 dibeli ya nah udah dapet tuh 10 puteran gratis kita puterin lagi 10 puteran gratis ya Apa langsung nice tiga puluh ribu? Yoi, hmm, lewat guys ya, lewat lagi ya, lewat lagi ya, lewat lagi. Oh my god! cuma 65.000. Itu karena bukannya polanya enggak bagus, tapi karena emang uh, jelek banget parah. Enggak connect. Aku mau coba beli sekali lagi. <Monday> banget guys, gokil perkaliannya. wah uh, jackpot, langsung saja sensasional satu juta. buset, wah para para para para para para para. mantap sensasionalnya guys, langsung jackpot. hmm, uh, ya ini, ini nih yang gue bilang sih mantap kalau main di Sweet Bonanza Xmas ini, yang kayak gini gini nih. uh. connect pecah oh, mantap mantap guys dapat cepot langsung tujuh gila gokil sih kurang apa lagi kurang apa lagi ini gue bingung banget nih ini pengen gua stop tapi kita masih sebentar banget mainnya ya udah nggak apa apa kita tambah-tambahin lagi aja buat tambah-tambahan ya. Tapi bednya nya gua turunin dulu. Kenapa? Bukannya apa-apa ya, Guys? Ini kan kita juga sebenarnya udah untung ya. Tapi karena Satu hmm, contoh oke okay deh, kita tambahin aja. Ini gua mainnya di bet 400. Ini gua puterin santuy aja dulu. Di bet di 20 puteran aja ya. Ini buat tambah-tambahan aja. Karena sayang, guys, karena kan sweet bonanza juga lagi nggak connect beberapa kali lagi nggak connect ya. Jadi ini mumpung lagi connect ya udah langsung dapat segitu. Jadi sayang kalau misalnya gue main asal-asal lagi malah nanti nggak dapat ya, oh guys. udah tenang kalau kayak gini udah tenang dibalikin guys mainnya di dibawah 138 anti rungkat gacor ke bener-bener dibalikin parah kita modalnya di 170an dikasihnya 1 juta uh, gila gokil kan? parah ya lagi loading guys bentar kita tunggu dulu biarin aja loading dulu oke okay barangkali di sini nanti ditambahin ya lumayan lah buat tambah-tambahan. Yo ima, masih enam putaran gratis, tapi kita lagi loading dulu. Parah, parah loading-loadingnya parah, guys. main lagi bentar-bentar dia loading dulu apa, apa dia loading dulu tapi ini juga aku kayaknya mau beli dulu deh di 120 ya guys ini aku mau beli aja dulu di 120 buat tambah-tambahan aja loading Kita sabar-sabarin dulu. Hmm, lagi lama nih. Oke, okay, langsung ya. Turbo skip layar ini aku mau beli di 120 aja dulu eh. Di 120 buat tambah-tambahan, guys. Gokil sih emang, si pononzanya. Sweet banana extra yeah, besar. Yeah. Puluhan putaran gratis. Dia lagi loading 24 Yoi Madep Madep 24 ribu Aduh gak connect Yoi Madep Aduh berusaha. 21 ribu, nice Ini dibalikin sih Kita beli tadi sih Di balikin lagi tapi lumayan ya yo ilah Bonanza 138 bener-bener anti rungkat gacor kalau ini udah kebukti dengan polanya gua juga ya kebetulan juga tadi emang kaliannya juga lagi bagus ah udah ya udah gitu aja ini konten gua segini aja dulu ya guys kita uh, model di 170-an tadi dapatnya di 1 juta 180 .000. menurut gua ini udah luar biasa banget kita jackpot hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyaksiin konten gua kali ini. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara di-like, di-share, di-subscribe. Uh, bantu komen, bantu tipping-tipping juga. Yang belum nyalain notifikasi loncengnya juga nyalain ya biar kalau kita bikin konten lagi kalian akan langsung dapat notifikasinya. Ya, dukung terus channel-channel kontennya kita, biar kita juga makin semangat, semangat, semangat, dan semangat lagi ke depannya bikin konten yang lebih ajib lagi buat kalian. Ya, udah segitu dulu. Thank you banget, makasih guys, bye bye.